Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jumpa lagi bersama Global tekno ya Oke ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar servis dan perbaikan HP ya guys ya <tuh> Oke jadi hari ini kita dapat servisan HP Oppo A1K ya guys ya Atau Realme C2 maaf <laughs> Sering salah sebut ya guys ya, Soalnya HP 2 ini memang sama ya Dari part dan komponennya semuanya sama Jadi ini tuh adalah HP Realme C2 ya guys ya. Kasusnya menurut informasi daripada pemiliknya guys HP ini tuh normal tidak jatuh dan tidak terkena air guys Jadi saat dipakai telepon ini tiba-tiba mati guys Jadi HP ini tuh mati layarnya gitu jadi sedang digunakan telepon, selesai, ingin mematikan begitu. Cuman layarnya gelap gitu guys. Jadi no display lah gitu ya bahasanya. HP ini normal. Jadi ketika ada panggilan masuk, kemudian dicas, seluruh notifikasi yang masuk dia akan berbunyi guys. Artinya HP ini normal gitu ya, cuman layarnya padam. Oke jadi seperti apa solusinya? Itu sudah pernah kita bahas ya guys ya di channel ini juga di video kita. Silahkan kalian simak-simak -sima ya untuk brand lain misalkan seperti Vivo, OPPO, atau Xiaomi. Itu sudah pernah juga ya kasus seperti ini kita sudah pernah alami dan sudah kita upload ya guys ya. Ini langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita bongkar dulu guys untuk casingnya. Kita keluarkan dulu untuk SIM-nya ya. Kartu SIM-nya kita keluarkan dulu. <tuh> Jadi permasalahan seperti ini guys. Seperti yang kalian dengar ya. Bunyi ya guys ya. Notifikasi masih bunyi ya. Coba kita pasang kartu guys. <gak>, Gak bunyi ya. Tadi bunyi ya. Kita keluarkan kita bunyi tadi ya. Oh, Ya bunyi ya. Oke intinya HP ini masih normal ya. Intinya permasalahannya layarnya padam gitu ya guys ya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita bongkar dulu guys casingnya ya Ini permasalahan seperti ini sering terjadi ya Dan saya sudah sampaikan tadi di awal kita juga sering bahas permasalahan ini dan pernah ngalami ya Videonya juga sudah kita upload di channel kita Ini penyebabnya biasanya guys HP kelelahan ya HP capek ya Ini sebenarnya sederhana sih <tuh> Masalahnya sederhana ya HP ini capek atau kelelahan guys jadi bahasanya kalau di teknis itu ngepris gitu ya <tuh> bisa jadi karena HP kelelahan kemudian bisa juga terjadi karena memori internal yang penuh begitu guys jadi kebetulan untuk realme c2 ini kan internalnya memang 32 cuman RAM-nya kan 2gb nih guys ya Oke jadi kita buka aja dulu guys untuk bautnya ini ya kita bongkar seperti ini ini masih segel ya guys ya, cuman usia HP ini udah lebih setahun, ya, artinya garansinya udah habis. Ini masih segel ya, oke nggak apa-apa kita buka aja. Garansinya juga udah habis ya kan, kita bongkar aja segelnya nggak apa-apa. Oke setelah bautnya terlepas semua seperti ini. kemudian kita buka ya perlahan casing belakangnya ini seperti ini Oh masih satu guys oke okay. langkahnya seperti apa itu cukup mudah ya guys ya jadi <coughs> permasalahan HP yang mati layarnya ini enggak jarang terjadi di brand lain ya seperti Oppo Vivo Xiaomi dan lain-lain itu kita cukup lepas saja dulu guys baterainya seperti ini ya kita cukup lepas baterainya seperti ini kita diamkan beberapa detik ini kan soket lcd ya kemudian ini fleksibel mainboard ya receiver ke jalur konektor cas handset dan lain-lain di bawah sini yang kita lepas cukup satu aja nih soket baterai seperti ini ya ini artinya kita refresh lah kita refresh biar segera itu katanya kita pasang lagi guys jadi untuk kasus sebelumnya guys yang sudah-sudah terjadi baik itu Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Samsung itu biasanya guys. Hal seperti ini akan sembuh ya. Oke, sekarang kita coba terapkan pada HP ini ya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hu Oke. Mantap jiwa mempesona ya guys ya. Ini sudah nyala ya. Gue teberhana seperti itu ya. Oke, okay, sekarang kita tunggu dulu sampai HP-nya nyala ya. Mungkin sengaja ya, guys, ya, video ini nggak akan kita percepat, nggak akan kita cepatkan gitu ya, karena ini video ini juga tidak terlalu lama. Artinya, biar kalian semua dan kita bisa belajar di sini ya, secara detail gitu, guys. Ya, artinya biar kita bisa paham secara detail seberapa besar atau seberapa mudah permasalahan ini gitu ya dan berapa lama masalah ini kita kita dapat selesaikan begitu. Coba kita masuk di pengaturan, guys. kita Cek dulu memori internalnya ya. Sebenarnya <tuh> tidak terlalu besar sih. Artinya tidak terlalu banyak ya untuk penyimpanan dipakai ini masih seannya harusnya masih normal gitu ya. Ini masih ada sisa 4 GB ya tersedia ya. Di sini kelihatan 4 GB ya. Tersedia. Nah, ini permasalahan ini guys sama seperti Oppo a satu k yang pernah kita bahas ya guys di channel ini juga ya Udah kita upload -up tuh videonya tuh Ini <coughs> HP ini kan RAM nya 2 nih guys Jadi di secara bersamaan ya Bukan HP ini nggak kuat Cuman HP ini terlalu ngoyo guys Kalau orang Jawa ngomong berat ya Ini terinstall Mobile Legends ya ML ya Ini di sini kelihatan 3,87GB sama Free Fire 2,01GB Artinya HP ini bukan nggak mampu guys Cuman HP ini merasa keberatan di luar sana guys banyak ya dari brand-brand HP yang menciptakan HP gaming harganya di atas 3 juta bahkan sampai puluhan juta itu hanya untuk game dan di sini HP ini RAM nya 2GB digasak Legends sama Free Fire alhasil ya seperti tadi guys jadi sedikit masukan ya guys buat kita semua artinya kalau HP RAM 2GB janganlah terlalu di siang berat-berat seperti ini guys kasian ya kasihan HP nya nanti dampaknya ya kan seperti ini oke guys jadi sementara HP sudah normal ya jadi demikian dulu video kita hari ini pembahasan untuk HP Realme C2 ya atau Oppo A1K itu sama aja menurut aku jadi HP Realme C2 yang layarnya tiba-tiba mati no display atau padam gitu sih itulah tutorial caranya guys jadi bagi kalian belum subscribe yang baru mampir mohon ditekan dulu guys untuk tombol subscribe nya ya bantu dan dukung terus channel ini agar selalu berbagi video-video bermanfaat lainnya. Oke. Salam teknisi pemula mantap jiwa mempesona.